Jangan hidupkan kami, ya Rob. Jangan hidupkan kami, ya Rob. Saya sudah tidak belajar dengan dunia ini, ya Rob. Ya Allah, ya Rob. sembilan keimanan orang ini bertingkat-tingkat. Kalau imannya orang apa mah, baru kena angin sedikit itu kebun. Hmm. Keimannya mantep. Kalau nggak panen, kalau nggak punya uang, kalau punya harganya banyak macam. Tapi kalau nggak ada uang, nggak ada nu Ya, ini menakutkan, ini keimanan yang semacam ini makanya orang-orang yang benar-benar takal kepada Allah itu ke Allahnya itu totalitas mereka-mereka yang sudah tok di kelas-kelas marifat, kelas-kelas hakikatnya itu nyampe-nyampe mereka ini merasa nggak punya tenaga enggak punya daya kekuatan apapun jadi pergerakannya ini murni. Benar -benar Allah. But, seperti kita ini masih hidup, loh. Itu anugerah besar, anugerah terbesar hidup, kemudian amalia harian rasulullah ketika rasulullah ditanya ya rasulullah ayo amal afdal kajian nabi amal yang paling utama itu apa rasulullah pun mengatakan asaluru bersamaah amal yang paling utama paling utama itu pertama adalah sabar sabar itu artinya tenanan kamu galap kuda dilalap kuda kamu terpelat set kerudaan coba ketebut ini ya. kalau kamu berhenti berarti kamu putus asa kalau kamu naik lagi langsung jalan lagi nah itu namanya sabar mana daripada pada seperti ini wes sama sama ini punya jiwa ke, punya jiwa maaf punya jiwa jiwa kemurahan kita tunjukkan bahwa anda ini benar-benar muslim kalau benar-benar muslim, al muslim, akul muslim kalau saya wahid orang islam saudaranya orang islam senantiasa seperti organ tubuh yang satu apabila ada organ tubuhnya yang sakit tentu organ tubuh itu pun menjadi merasa merasa sakit merasa ikut merasakan sakitnya dengerin kan? ada tetangga kamu dioyak-oyak sama pangkiteh gak bisa bayar mereka mumpat menyambang selesaikan kamu di saat engkau bisa menyelesaikan permasalahan umat yang semacam ini suatu saat apabila engkau menjerit maka Allah akan datang Allah akan menolong dengerin lebih-lebih hmm? kalau masih monduh teman-teman dibikin semua hmm? ikan pelayanan yang luar biasa saya sampai. Kamu itu nggak usah duduk sama teman-teman yang gak tenang Tapi kalau ada teman-teman yang apa itu yang terjepit, yang susah gimana saya itu lebih seneng punya santri. Cuman satu, cuman dua saja. Yang satu perempuan, yang satu lelaki, satu-satu saja. Jiwa nya ini luar biasa. Jiwa menolong kepada orang lain luar biasa. Jangan hanya untuk menumpuk luhur Apa manfaat sebuah pangkat rezeki dan apa itu banyak harta? apabila semuanya ini tidak untuk memikirkan umat memilihkan orang lain dan terbaik apa manfaat? Hm, gak ada manfaat dengerin dulu sibuk pilih sibuk bisa lihat ini ya sering-sering saya di rumah-rumah wajah rumah. teman-teman gimana? Keadaannya gimana? deketin letaknya susah dimana? Teman kamu punya pernah julher pengen boyok alasannya ayah ibunya sudah nggak pernah ngirimin coba dipikirin kalau kamu gak bisa menyelesaikan, laporkan ke saya. Eh, laporkan ke saya Ustadz, Ini ada santri, ayah ibunya gak pernah ngirimin Ustadz, Gimana Ustadz, tak selesai ini aku? Amin. mengibat. Gimana kita ini menjadi orang yang luar biasa? Anda punya permasalahan, teman Anda punya permasalahan, sedikit aja ada tidak bisa menyelesaikan. Semoga hidup kita ini benar-benar berarti benar-benar manfaat lebih baik Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut itu nyawa ini. bila anak kita hidup dan manfaat. Di luar sana banyak orang susah. Semestinya kamu lah orang yang satu satunya menjadi garda depan untuk menyelesaikannya. Di luar sana. Ada orang yang kekurangan harta. Semestinya kita ini harus yang segala-galanya. Mereka itu tidak bisa menjadi kepada siapapun. Hati mereka jauh dari Allah. Kenikmatan mereka hanya harta. Kenikmatan mereka hanya uang. Kenikmatan mereka itu hanya bangkret di dibantu walaupun ada tersel nggak usah mikirin siapa-siapa kalau selama ada mampu insya Allah kenangan rahmat akan dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hmm. jangan pernah nafas yang kita keluarkan hidup yang kita hidupkan hilang itu saja nggak ada manfaat semestinya kita harus bahan-bahan harus paham Saudara, harus paham perkara sakit. harus paham mereka mereka yang tidak. Bisa tidak ada ada yang mencibir, lalu kamu bersukaria, bereaksi. Saat itu Allah tidak akan memang, Tidak akan menolong kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wasallim wa barik ala sayidina. Penasihat sidina Allah kumarizu bin ala ikhlas wala istiqom. Wah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Letakkan cinta kami hanya untukmu, ya Allah. Letakkan rindu kami hanya untukmu, ya Allah. Letakkan semuanya ini hanya untukmu, ya Allah. Jangan kau izinkan antusiasi hati ini kepada selain kamu, ya Allah. Allah, Ya Rob, daripada kau hidupkan kami dalam keadaan maksiat, daripada kau hidupkan kami dalam keadaan dosa, matikan kami, Ya Rob, lebih baik kau matikan kami, Ya Allah, Ya Rob. Jangan izinkan semua orang tubuh ini melakukan dosa ya Rob. Janganlah semua pancaindera kami. <laughs> ya Allah ya Rob, Engkau adalah Tuhan yang sayang banget sama bapakmu. Ya Allah ya Rob, jangan kau izinkan kami ya Allah hidup yang tidak manfaat. Sibukan kami ya Allah untuk menolong orang lain Sibukan kami ya Allah untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain ya Allah ya rob hidup kami mati kami hanya untukmu ya rob tidak ada yang nikmat tidak ada yang belajar kecebalianya bersamamu ya rob ya Allah ya rob bukanlah mata hati ini ya rob bukanlah sir, sir ini ya rob Ya Allah, ya Rabb. hidupkan kami dalam keadaan salih. Hidupkan kami dalam keadaan salih. Ya Allah, ya Rabb. hidupkan kami, ya Allah, penuh dengan manfaat. Ya Allah, ya Roh, jangan izinkan organ tubuh ini, hanya untuk meyahani, ya, tidak sibuk untuk melakukan kebajikan. Ya Allah ya Engkau yang Maha Tahu apa yang terjadi di dalam korban Engkau yang Maha Mendengar apa yang terjadi pada diri agam. kami. Kami mencintaimu ya Rob, kami sangat merindukanmu ya Rob. Ya Allah ya Rob, matikan kami. Daripada dijamin, berarti hidup ini ya, matikan kami ya, allah, Daripada hidup ini berarti, ya Allah, ya roh. Ya Allah, ya roh, matikan kami ya, roh. Daripada hidup ini enggak berarti, ya roh. Saya sudah tidak lazer dengan harta Saya sudah tidak lazer dengan kenikmatan. Saya sudah tidak lazer dengan makan ya roh Saya sudah tidak lazer dengan minum ya Saya sudah tidak lazer dengan istri-istri kami Kami tidak lazer dengan sesuatu yang ada di sekitar kami ya roh Matikan kami ya Allah kami itu kami, kami, ya allah. Matikan kami, ya allah. kami, ya allah, ya allah. Matikan kami, ya allah, ya allah, ya allah, kami, ya allah. Matikan kami. Jangan hidupkan kami, ya roh <SUSK> Jangan hidupkan kami, ya roh Saya sudah tidak lajar dengan dunia ini, ya roh Ya Allah, ya <SUSK> roh <Lord>. Urbana <SUSK> <SUSK> Adina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله والحمد لله, والحمد لله.